Hi guys! Berjumpa lagi dengan channel Angler Petahun. Kalau ngomong-ngomong soal ikan, kalian pernah nggak sih mendengar ada ikan paus yang berenang di tengah hutan? Ya, fenomena ini ternyata bisa kamu temui di Thailand loh. Eits, tapi bukan ikan paus beneran, namun ikan paus di Thailand ini adalah sebuah formasi bebatuan yang menyerupai ikan paus jika dilihat dari sudut tertentu. Namanya adalah Hinsamwan, yaitu sebuah formasi batuan purba yang kebetulan berbentuk seperti layaknya ikan paus. Paus beneran. Hin samuan yang mempunyai arti tiga batu paus ini merupakan formasi batuan purba berumur 75 juta tahun. Posisinya yang menjorok dengan anggun keluar dari pegunungan. Dinamai samuan atau Three Whale Rock karena memang ada tiga batu raksasa yang menyerupai ikan paus. Dimana dilihat dari sudut pandang yang tepat, formasi bebatuan purba ini terlihat seperti ikan paus yang tengah berenang di kehijauan hutan guys. Nah, kali ini Angler Petualang ingin share mengenai fakta-fakta menarik tentang Hin Samuan. Namun sebelumnya, alangkah baiknya untuk kalian yang belum subscribe, segera klik subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama, lokasi Hin Samuan. Tahukah kalian bahwa situs purba berbentuk unik ini terletak di bagian timur laut Thailand, tepatnya di atas Gunung Hin Samuan di distrik Pusing, Provinsi Bengkhan, Thailand yang merupakan provinsi terbaru di Thailand. Tapi sayangnya nih, situs ini berada sangat jauh dari Bangkok guys. Dengan jarak sekitar 751 km. Temu jauh ya dari ibu kota negara Thailand. Nah, untuk tempat ini adalah salah satu keajaiban alam guys. Gimana menurut kalian? Pemandangannya keren kan? Kalau kalian pergi ke Thailand, pokoknya jangan lewatkan untuk mengunjungi situs purba yang satu ini. Fakta kedua, termasuk ke dalam Seven Greens. Dikutip dari National Geographic Tourism Authority of Thailand atau TAT telah memasukkan situs pembantuan purba ini ke dalam Seven Greens. Kadar informasi ini, Seven Greens sendiri merupakan kumpulan tempat yang termasuk ke dalam keajaiban alam dan budaya unik yang dilindungi oleh pemerintah Thailand guys. Dan provinsi Bengkan yang memiliki keindahan alam sangat menakjubkan ini dibangun sebagai contoh yang baik dari jenis tujuan yang ingin dilestarikan dan dilindungi oleh TAT dengan mempromosikan Seven Greens. Keren ya? Fakta yang ketiga, bisa dijangkau dengan mudah. Situs purba yang menyerupai ikan paus ini tidak hanya bisa dilihat dari ketinggian pesawat atau dari kaki gunung. Kalian pun dapat berdiri tepat di atas bebatuan purba ini, dan bersuap foto dengan background yang spektakuler. Untuk mencapai punggung, untuk mencapai punggung bepatuan Miripaus ini, kamu bisa mendaki dengan memilih salah satu dari sembilan trek yang tersedia. Selama pendakian, kamu akan disuguhi dengan pemandangan yang memanjakan mata, mulai dari pemandangan air terjun, berbagai jenis tumbuhan, dan juga hewan. Ayo, sudah tertarik kesana belum nih? Fakta berikutnya, Pemandangan yang Sangat Indah jika kamu berdiri di punggung bebatuan menyerupai paus ini, kamu dapat melihat keindahan pantai di Mekong loh. Dan menariknya lagi, kalian bisa melihat pemandangan pegunungan di distrik Pak Pakhani yang berada di Republik Demokratik Rakyat Laos, di Hutan Puhua. Punggung paus batu raksasa ini juga merupakan tempat yang tepat untuk melihat matahari terbenam alias sunset guys. Hmm, jadi makin penasaran kan? Dan fakta yang terakhir adalah Life Community Museum. Selain pesona formasi ketiga bebatuan raksasa mirip ikan paus ini, para pengunjung juga bisa mengunjungi Life Community Museum. Di museum ini kalian bisa mempelajari kehidupan dan budaya masyarakat ISAN, yang menjadi penduduk lokal di kawasan tersebut. Didirikan oleh seorang penata makanan Thailand yang ayahnya tinggal di tempat tersebut. Museum ini didirikan sebagai kemitraan antara 45 keluarga yang tinggal di komunitas sekitarnya. Selain itu, di museum ini kalian juga bisa melihat gaya arsitektur khas isan, pasar dan area yang didedikasikan untuk seni jalanan. Seni jalanan lokal yang dipamerkan di sini mencakup representasi unik naga, yang merupakan roh penjaga sungai Mekong, dilukis hampir di seluruh bangunan dan di seluruh properti museum, menjadikannya sebagai tempat yang sangat instagramable dan indah sebagai background foto. Nah, itulah beberapa fakta mengenai Hinsam One, formasi tiga batuan purba yang mirip ikan paus dan berenang di atas hutan guys. Semoga bisa bermanfaat untuk anda. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video sampai habis, Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Tantikan informasi menarik lainnya hanya di Engler Petual.